nak bina manusia nak proses we jadi teraturnya mengikut hikmat yang Allah Taala waktu turun Quran. Bak boleh tak waktu turun surah tu dulu, surah ni dulu. Tapi Tuhan waktu turun surah, ha ni, ha ni, ha Sebab apa tu? Sebab nak bagi patna cara hidup manusia. Surah waktu turun di Madinah dia tak turun di Mekah. Hang Sebab cuan kuala tu. Tapi apabila sempurna dah Islam alaq. Kita buat tanya, buat soalan katanya. Kita nak ngaji tafsir ni mengikut tertik turun surah ke? Atau mengikut tertik 1-114 yang ada di dalam Kro'ayah? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu yang dikasihi warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita banyak bersyukur kepada Allah ta'ala Kita masuk surah baru pula yaitunya suratul qasas dalam pimpinan Ar-Rahman, muka 800, 822. Muqaddimah surah Al-Qasas. Surah ini diturunkan di Mecca. Mengandungi 80-80 ayat. Dinamakan surah Al-Qasas. Artinya, kesoh-kesoh. Kerana kesoh-kesoh yang telah diamali, dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ada disebutkan pada ayat 25. Ani kisah Nabi Musa panjang pula yang kita akan baca di dalam surah ni. Intisari kandungnya menerangkan kebenaran Al-Quran dan kandungannya yang jelas nyata. Setelah Allah Taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam yang telah lalu zamannya lalu menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara yang ghaib iaitu perkara-perkara eh, perkara-perkara ghaib itu sedang io tidak ada di tempat berlakunya peristiwa Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Thursina Ini insyaallah dah kita akan tahu satu persatu. Sebab apa? Sebab Nabi Musa pergi terima wahyu naik uh, bukit Tursinan. Allah raya di dalam Quran. Hei Muhammad. Mung tak ada duduk, duduk sekali ni dengan Nabi Musa. Tapi akulah, kamilah beri wahyu kepada Mum. Seolah-olah cerita yang berlaku di zaman Nabi Musa tu duduk, -duduk, -duduk di hadap Pamu. Alhamdulillah. Tak? Lagi. Lagi juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun kemudian diterangkan meskipun kandungan kitab suci al-quranul karim tidak diturunkan dengan sekaligus bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan yang dengan lain dengan berisi hukum-hukum dan keterangan nasihat-nasihat dan pengajaran Kisah-kisah dan misal perbandingan Selain daripada dalil Dalil-dalil dan bukti Yang menegaskan dasar tauhid Dan kebenaran rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza Wajalla. Maka tiap-tiap bahagian Al-Quran yang diturunkan itu Adalah berhubung dengan sesuatu peristiwa Atau menurut keadaan yang diperlukan pada masa turunnya Ini juga cuba kita gambar Al-Quran ni walaupun turun tak sekali tapi yung-yungใหญ่ dia tu. Banyaknya hubung kait qira'ah dengan ayat tu dengan ayat ni, ayat tu dengan ayat ni walaupun turun tak sekali. Tapi hikmah tsa yang Allah Taala waktu turun mengikut tertib turun. Tapi apabila jadi sebuah qira'ah Nabi diperintah supaya royak kepada sahabat dan royak juga kepada umat dia. Tartik Quran ni mula dengan Suratul Fatiha Suratul Baqarah surah Al-Imran, Suratul Nisa Suratul Ma'idah, Suratul An'am Sapa ke akhir? Suratul Nas Kalau kira turun Bukan turun macam tu Turun surah Ikhra Pada mula-mula Bapa tak ambil surah Ikhra Tak depan Sebab tu ada sebahagia ulama Dia tafsir Quran Mengikut Tertik turun. Mengikut tertik turun ke Ra'a. Dia tafsir turun tu. Sebab, setengah-setengah ulama dia katanya, Nabi nak bino, manusia, nak proses. We jadi, teratur tu, mengikut hikmat yang Allah Ta'ala wat turun ke Ra'a. apa boleh tak wat turun surah tu dulu, surah ni dulu. Tapi tu her, wat turun surah, hani, hani, hani, hani, hani. Sebab apa tu? Sebab nak pergi patnah cara hidup manusia. Surah yang turun di Madinah, dia tak turun di Mekah. Tu? Sebab itu? Sebab cuan guela itu. Tapi apabila sempurna dah Islam oleh kita buat tanya, buat soalan yang katanya, kita nak ngaji tafsir ini mengikut tertik turun surah ke, ke mengikut tertik. Satu sampai seratus empat belah yang ada di dalam Kro'ay Jawapannya boleh kedua Tapi mengikut keadaan Walaupun surah yang kita baca Mana-mana surah sekalipun Kita tafsir Kita hurai Kena berlaku Sebab apa tu? Sebab Kro'ay ni Ulama dia misal suka dengan air laut Yang boleh Kita nak cebok di mana sahaja boleh nak cebok di tebing dia apa boleh, di tengah dia pun boleh, di hujung sana apa boleh, kena belakang. Sebab apa? Yong yai hubung kait, supaya saya laba tu, itulah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Sebab tu, kita, dia nah, duduk di, siapa nak hurai, siapa nak wayak. Lepas tu, orang nak wayak, nak hurai tu, dia kena reti semua raya. Kalau bolehnya, orang tu, orang yang hafa raya orang reti bahasa Arab. Orang tahu sebab boleh turun ayat-ayat dan kait teh di antara ayat dengan ayat pun dia tahu. Inilah semolek-molek tafsir iaitu tafsir qura' dengan qura'. Ay. Tafsir ayat dengan ayat. Wrong pada tu tafsir ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melepas pada tulah baru perkataan sahabat. Sebab sahabat ni orang duduk di dalam hekan kata-kata ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katanya, kali sekiranya, kera'ah sebuah ni, ditafsirkan, aku boleh ayak semua, ayak mana dan tepat mana, diturunkan ayat tu. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Sebab, dialah orang yang terima kera'ah daripada mulut Nabi, dan dia tahu semua hadgan yang berlaku pada ketika tu. Sama ada di Mekah, maupun di Madinah. Alhamdulillah. Pak hari pasang itu dah yang bijak dan kenu dalam hal tafsir Quran. Alhamdulillah. Saya tak ada niat tafsir dah. Saya rajat dulu lagi. Katanya hok baca hari-hari hari-hari ni kita ni, saya tak ada niat tafsir Quran. Saya niat katanya saya tolong baca. Baca hok yang ada di dalam pimpinan ar-rahman ada dia tafsir yang saya baca tafsir tu sikit hot tu sikit atau tu sikit mari ayat kepada kita nah ini alhamdulillah Allah taala sapa pahlawan kepada penulis pimpinan ar-rahman namanya syekh abdullah Muhammad basmih orang kelantan nah alhamdulillah rahimahullahu taala dia adalah sebagai seorang guru al-Quran yang dia mula tulis Terjemuh ra'a tu, yaitunya Muqaddam Muqaddam Al-Quran, juzuk 30 Lepas tu dia mula-mula tulih tulih, tulih, tulih, tulih, tulih, tulih Sapa jadinya sebuah al Quranul karim Nah Baca pula isin. Ditegaskan pula bahawa <coughs> Ditegaskan pula bahawa Allah jua lah Yang menciptakan sekalian makhluk Dan dialah jua yang memilih Sebahagian daripada makhluk-makhluknya itu Dengan diberi keutamaan dan kemuliaan, Bismillah Di antaranya ialah Rasul-rasulnya Rasul ni bukan tamnain mitok dah Tapi tamnain taintang Sebab Tak ada sore pun manusia Raya katanya tuher tuher latih kita jadi rasul <tik> Tak ada Sebab hijau rasul ni hijau berat dia kena pergi cari orang yang pasang menetek, kepala kerah, kafei, munafiq. Lepas ah, jenis-jenis hijau lagu ni, siapa duduk nak. Dia semua orang yang nak duduk di sini Tapi Rasul kena latik. Mung jadi Rasul. Asyak Allah. Lepas teruk hijau. Hijau Rasul ni hijau kliat. Kalau kita kira dengan hidup kita, nah. jangan kira dengan orang okay, dilatih jadi Rasul hidup dia lagu mana, <coughs> hidup dia lagu mana, bagi kita tak tahu. Nah, no, hidup Rasul ni nih, juga. Allah Ta'ala ada pelupcai semua Rasul. Terutamanya Nabi Muhammad saw. Ayat di dalam banyak banyak ayat di dalam Qur'an. Mung jangan hidup gaba hati, jangan hidup boser, jangan hidup kreat. Tapi Nabi pun perasae dia, perasae manusia supaya Oyo-oyo oh, ya, ya, zaman. Ya, ya, ya, ya. Ada susah, ada payah, ada suka, ada duka. Gitulah. Nak. Maka tidaklah patut bagi sesiapa pun memilih yang lain daripada yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah Azza wajalla. Ani pendiri kita setiap orang. Pilih Allah Taala dan pilih hak Rasul. Lebih-lebih lagi tidak patut bagi golongan kafir musyrik <coughs> memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah. Dengan sesuatu yang lain Ini tidak pula bermakna Bahawa seseorang itu dikehendaki Jangir menggunakan akar pikir Bukan arti katanya pit. Cara untuk kita nak wikrok Nak sangkrok Nak Cair setik, cair panjah Allah Ta'ala buka semua kepada manusia Guna akar pikir Tapi kena jadi selorong Dengan hak Allah dan hak Rasul yang keluar luakออกนอกลูออกนอกทาง gitulah dan kegiatan dan usah kegiatannya usahanya tetapi maksudnya hendaklah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya memikir mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri bulat-bulat kepada Allah tu penderia kita orang Islam jadi saya baca ni hurai belalai ada mana wasat kering dekat lagi <tuh> Kerana ke apa? Kewajibnya sesuai ialah berusaha sekadar daya upayanya Dan kesudahannya terserah kepada Allah Azza wa Jal itulah hidup kita Benar-benar tak perlu kita korek Fikir dalam, maka kita serah kepada Allah Begitu Akal fikir kita ni, yang mikit macam mana? Ya Ia ada dia kita tak boleh mikir teruk lebih daripada tu, tak boleh. Kita kena fikir kau duduk dalam dalam wong dia, dalam khopเขต dia. Apa yang diizinkan kepada kita boleh kita fikir-fikir lagi, tapi benar, hak tak sepatutnya kita fikir. Maka serah kepada Allah. Sebab apa? Hikmat yang kita tak tahu tu banyak. Tak perlu kepada kita dok korek tanya go tu go ni go tu tak. Nah. Oleh kerana gulungi hartawan. Hartawan ni arti apa? Orang-orang kaya. Orang yang banyak harta benda. Terutamanya dalam kisah. Dalam suratul qasas ni Allah Ta'ala akan ceritanya. Haqarun. Itu hera ya. akhir, dekat-dekat dengan akhir. Inna qarunaka na min qawmi Musa. Fabara alaih. Sesungguh, sesungguhnya qarun adalah warih-waruh sepupu payya Nabi Musa. Yuk. Gitu gitulah. Hartawan Kaum kafir musyrik yang menentang Nabi SAW Terdorong melakukan tentangan itu Kerana terpedaya kepada kekayaan mereka Orang-orang okay, okay, kafir musyrik Mekoh pada zaman dulu Hak kaya-kaya ni Masya Allah Dia tumtih harta benda dia Untuk menentang Islam Gitulah Nanti tengok setelah lagi dah Ada hak korun Yang Allah Ta'ala raya Maka Allah Ta'ala menceritakan Kesah korun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka orang lebih kaya daripada orang yang musyrikin kau Wallahualam lah saya tak fikir sorry ya bodoh-bodoh saya lah saya tak berasa dia tu hair di dalam Quran ni tak kita nak pergi tiap manusia sekarang ni Wallahualam lah saya tak tahu ni tak ada statistik katanya kunti ruwai tisut terhadap lo ataupun Kisut kong nok lah ni wallah ana ni saya tak tahu kalau dulu orang okay, nak sebut sama Bill Gates yang jadi tue Microsoft tapi sekarang ni wallah ana boleh jadi Bill Gates turun dah orang okay, lain naik pula tapi tak sama dengan kayonyo Qarun yang Allah Taala royak kat nyo inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah sesungguhnya anak kecil gedong harta benda dia saja tu orang okay, gangguh-gangguh hak tak tok okay. Sehingga dalam Tafsir Al-Qurtubi, rakyat katanya, anak koci sahaja tu, kalau tak atas belakang utah, sekor-sekor utah tu, kalau kita tak enam nak, katanya berapa, berapa kilo utah boleh hakak. 70 sekor utah tu, tak habis lagi anak koci. Masya Allah. Anak koci tu. Saya ada berasa lah, ada berasa katanya, orang ada anak koci banyak sekali, parung. Sebab ia sebekah. Dia kena buka bilik tu, bilik tu, bilik tu, bilik tu. Bilik tu. Parung kita orang yang tak ada, kalau ada harta, tu yang sekadar tu. Ya. Tu sep, kokeh-kokeh-kokeh, koke, koke, koke, berahat dia, buka. Tapi Masya Allah, korun ni, harta benda yang berlipat kali gana banyak, yang Allah tak ada rayak di dalam Kru'an, dia berasa katanya, tak ada kali manusia lebih daripada korun, yang berharta benda banyak, tapi akhir sekali, bihi بِهِ وَبِدَارِهِ ard Maka dia sendiri, dia dan harta-harta benda dia semua ditegelai, ditelai, telai, telai, telai, telai oleh bumi sampai ke hari ini. Ha, di mana tempat dia tu? itu? Iaitunya di Mesir. Sehingga nama dia, Buhairah Korun. Jadi laut. Bukan jadi laut, jadi sungai besar. So. Kalau kita pergi tengok, main saja. tepak yang duduk di tengah-tengah pada pasir tapi jadi sungai. Situ lah orang okay, dia letak namanya buhayrah qarun iaitu nya lauk kecil yang ditegelanya korun di tempat tu nah sebab tu orang-orang okay, okay, royak ke tanya korun. qarun harta qarun nah banyak dah siapa masuk dah tapi hurai Biasanya pasal baca hurai hurai hurai hurai jadi habis dah masa nah insya-Allah kita sambung semula cerita pada mukadimah dia patu isi kandungnya pada awal suratul al-qasas Allah warahmatullahi wa wa wa sallam wa wa wabarakatuh.